Eh, anak-anak muda, kalian kok belum ke masjid? Kenapa belum hijrah? Kenapa belum buat komunitas? Kenapa belum pindah dari yang tidak benar ke yang benar? Kenapa belum pindah dari yang bakil kepada yang betul? Malu Pak Ustaz, masih muda kok ngaji? Masih muda nih ya, gaya-gaya dululah. bukan malu. Ini tidak benar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan malu itu apa? Malu umur panjang tapi belum ibadah. Malu lama hidup tapi tidak pernah mengajak orang buat baik. Malu dekat masjid tapi tidak pernah ke masjid. Malu sudah tua tapi tidak bisa baca quran Malu punya anak banyak tapi tidak ada yang soleh dan solehah. Malu sudah banyak harta tapi tidak dipakai menolong Allah. Ada perasaan Malu, malu, malu. Nah inilah malu yang benar. Itu bukan di dalam hati. Kamu adalah da'i Ajak sahabat sahabatmu Kamu pimpinan di perusahaan Selamatkan karyawan-karyawan Ini menolong di jalan Allah Orang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia Tapi tak pernah berbuat kebaikan Mengajak orang lain Yang penting saya sudah sholat Yang penting saya sudah zikir Masalah orang lain tidak sholat Bukan urusan saya Bukan orang Islam Karena orang Islam Dia tidak egois Dia ingin ajak saudaranya Orang Islam itu bukan di dunia Sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga Masuklah kalian ke dalam surga apa kata dia ya Allah aku tidak ingin masuk surga sendirian kawanku yang dulu sama-sama satu pengajian sama-sama satu, satu masjid mana dia ya Allah ternyata setelah dicari-cari dia akan masuk surga tapi kloter terakhir gimana Di dia sekarang transik izinkan aku mencarinya ya Allah maka Allah berikan izin cari dia maka ketika itu Allah berikan dia kebal tidak terkena api neraka. Cari saudara yang ada di dalam surga, dalam neraka. Tarik dia. Itulah syafaan orang-orang soleh. Menghadapi orang tua tiga rumusnya. Diam, diam, diam. diam, diam. diam. Meninggal dia nanti tak akan menetes air mata. Meninggal dia nanti tak akan menetes air mata. Cukup turut, udah makna. Mati engkau, Mak, takkan menangis aku. Eh, cukup turut sudah. Tapi kalau dilawan dia sekarang, ha begitu dia meninggal, itu yang mencakar dinding Allah. Kalau nampak ada orang menangis luar biasa waktu Maknya meninggal, ada kesal yang tak sudah. Kemana risau hati kan di dialamaknya. Kalau masih ada emakmu di rumah, balik dari sini, belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian kesayangan dia, bawakan duit, kasih ke dia, senangkan hatinya. Kalau kau buat emakmu macam raja, maka rizkimu macam rezeki seorang raja. Kau gendong emakmu dari ujung batu ke Makkah, takkan dapat menebus sakitnya waktu melahir. Wahnan ala wahmin. menggeletar tangannya, bersimbab darah, kau. Tepat kau terus. Bagaimana status amal puasa orang yang pacaran? Ibadah dalam Islam itu ada targetnya, ada visi misinya. Sholat tegar ruko sujud tegak, rukuh, sujud. Apa tujuannya? Tanha anil wal puasa itu apa tujuannya? Ya Allah gugur. Kewajiban puasanya gugur tapi pahala puasanya tak ada. Mal lam ya da maulazur. Siapa yang tak meninggalkan cakap yang tak baik wal amala bihi amal yang tak baik. Walaysa lillahi hajatun fi aydi ath'amuhu wa sharabuhu. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum tapi tetap dia pacaran. Kalian yang pacaran-pacaran-pacaran berhentilah. 13 hari lagi puasa masih juga pacaran. Berhenti, stop. Buanglah mantan pada tempat ujian yang pertama How! takut yang kaya takut miskin yang senang takut susah apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir ya saking takutnya miskin menghalalkan segala cara apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram takut artis ingin eksis di panggung hiburan maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya apa yang membuat orang takut Takut, takut, takut. minal Kami uji kalian dengan rasa takut. Wal jum lapar, lapar. Di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut sejengkal? Gara-gara perut yang sejengkal orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara. Ingat yang tiga Pertama Bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia Kalau kau diajak maki sahabat Tidak ada satupun di dunia ini yang selamat dari omongan orang Kalau ada yang menyangka dia selamat berarti tidak gila Dua Lakan khalaq nal insana fi Hidup ini susah. Naro hatta bil kaya. Selama kau jalani hidup, maka hidup ini tidak akan ada ketenangan. Suami baik, istri gak baik. Istri baik, suami kurang. Suami baik, istri baik, anak gak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, mantul kau sampah. Hanya saja, lalu kemudian tak ada satu pun yang selamat dari kematian. Kita semua akan mati. Bahkan lebih parah lagi sampai dia berkata aku tidak pernah salat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat, kenapa harus dikulancar kenapa anakku sehat? kenapa aku memandang dan kekuasaan hebat? Eh, paw orang merasa sudah menipu Allah, Allah padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. kami ulur mereka dengan istri branch, aku ulur umur panjang. Aku beri kekuasaan yang tinggi. Aku beri harta yang banyak. Aku berikan anak istri, hidup yang terang. Tapi sebenarnya itu adalah makna bersangkut rahmat. Kurrahman. Kurrahman. Orang Islam motivasi kerjanya bukan mau kaya. Karena kalau orang Islam mau kaya, maka yang tidak Islam pun kaya. Betul. Tapi spiritualitas kerjanya adalah Menjadi rida Allah subhanahu wa ta'ala Makanya karangan ulama-ulama tasawuf selalu berkata sebelum berzikir Ilahi anta makasudi waridaka matlubi Engkau yang ku maksud ya Allah Tapi rida mula yang kucari Nanti setelah orang semua masuk ke dalam surga, lalu kemudian semua sudah makan minum dalam surga, lalu kemudian Allah bertanya, mana Hai penghuni surga, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Rimoka, rimamu ya allah. Saya pak ustadz dengan kawan saya itu memang sakit hati. Dia. Kenapa? Cakapnya kasar. Dah, cakapnya tak pernah kasar, dia orangnya baik lembut. Jadi kenapa sakit hati? Mobilnya baru Asal lewat tempe, mendengar kelaksonnya naik adalah tinggi sih. Sama ini, saya paling sakit Pak ini. Apa, bini ya pak? Ah. Istri yang lama meninggal. Ibu marah. Siapa orang yang paling kita sakit hati Bayangkan wajahnya, doakan dia maka malaikat akan turun hadis riwayat Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak dari Suhaib apa kata malaikat amin kabulkan doa orang ini walaka bisu kau dapat yang salah macam yang kau doakan jangan doakan yang tak baik karena kalau kita doakan yang tak baik malaikat mengaminkan belum sampai doa kita ke, ke kita lebih dulu sampai billah Antai kau beri kami tenggak waktu, Ya Allah laula la akharta ni Kalau kau beri aku waktu Ila ajalim qarib Aku tak minta hidup seribu tahun Ila ajalim qarib Sebentar saja kau hidupkan aku, Ya Allah Memangnya kalau aku tampak hidup kau mau apa? Fahasadakam Aku mau bersedekah Wa aku, aku Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Kita sama umfatarat. Langit terbelah. Wa idal kawakibun kita sahara. Planet bertabrakan. Wa idal biharufun cira. Air sungai, sungai siak, air laut akan naik ke darat. Ancur tsunami raksa berakhir. Wa idal kumurufun cira. Semua yang bangkit di situlah orang durusat. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama berkekalan khalidina pihak abadah. kekal selama-lamanya. Kullama nadidat juluduhum ketika kulit mereka gosong Angus terbakar badalna julud dan ghairaha kami ganti dengan kulit yang baru Angus, gosong, terbakar Hitam, melepuh Menjadi arang, Dia diganti dengan kulit yang baru Supaya mereka merasakan sakitnya azab Mereka yang melihat azab itu berteriak Rabbana abusarna Rabbana, ya Tuhan kami, abosarna, mata kami sudah melihat Kuasa mi'na, telinga kami sudah mendengar Farjihna, kembalikan gaji kami ke dunia Apa ayat yang dibaca? Teriakan, pergikan orang yang masuk ke dalam neraka Ja'annam Rabbana, ya Tuhan kami, abosarna, mata kami sudah melihat azab Puasa Meenah, telinga kami sudah mendengar sakitnya, pekikan, teriakan, jeritan. Barjina, balikan lagi kami ke dunia. Nak amal salingan kami ingin amal saling, kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir masjid, kami ingin bantu banting jambul. Barjina, balikan lagi kami dunia. Kami ingin salat takajur, kami ingin tahyat tar masjid, kami ingin puasa sunat saat itu penyesalan tak lagi berguna orang yang tidak rugi kenapa? karena waktunya tidak ada yang kosong waktunya diisi dengan apa? membaca Al-Quran waktunya diisi dengan apa? zikir itu kenapa diisi dengan lagu-lagu hati kami lembut menetes air mata kami karena kerinduan ya Rasulullah mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Khairatul Kami berterima kasih kepadaMu ya Rasulullah. Kalau bukan karena Engkau, kami sudah lama terjebak oleh waktu. Kalau bukan karena Engkau, kami sudah lama dipotong oleh waktu. Tapi engkau mengajarkan kami menghormati waktu malam ini. tak ada waktu yang terbuang karena bonceng sana, bonceng sini. Karena anak-anak muda sudah berkata, seno tu bonceng. Ustadz, bagaimana seharusnya akhlak kita supaya jodoh kita baik? Jadi kita pikir baik, ucap baik, buat baik, amal baik, Allah kasih baik. Kalau ternyata Allah kasih nggak baik, berarti ujian. Dan kita sabar dengan itu. Boleh jadi Allah ingin menyuruh kita memperbaiki orang yang nggak baik. Atau boleh jadi juga Allah akan kasih kita yang lebih baik daripada itu. Oleh sebab itu senantiasa kusnuzul berbela Allah. Pikir baik, kata baik, buat baik, amal baik. Semoga Allah kasih yang baik. Anak-anak muda, jangan pernah berpikir kalian akan dapat aminah kalau kalian sendiri nggak akur. Aminah, perempuan yang amanah Hanya diperoleh oleh hamba Allah, Abdullah Bertemu Abdullah dengan Aminah Akan lahirlah anak yang terpulsi Muhammad, s.a.w. Jangan sombong Menengok anak kecil, kau masih anak kecil Nah, dosa kau belum banyak Aku sudah berlima dosa Nampak bapak orang tua, bapak sudah tua Amal bapak banyak, amalku belum ada Nampakmu orang kafir Kau sekarang kafir, tapi kalau Allah kasih daya Kau masuk Islam Kau masuk surga. Ketika kita merasa diri kita ini hina banyak dosa, Disitulah turun rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri penghuni surga. Rasakan dirimu penghuni neraka, Sehingga kau menengok orang lain hebat, Dirimu rendah hina. Rasakan dirimu, Tapi kau, kau katakan aku penghuni surga, Yang lain masuk neraka. Neraka, neraka, neraka. Jangan pernah merasa sombong. Iblis keluar dari surga bukan karena minum kamput pernah tak bapak ibu dengar ustaz selamat iblis keluar menang surga gara-gara sakau iblis keluar dari surga gara-gara apa? tom? bom apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahwa dia dilihat Allah dia tahu tapi dia lawan pengetahuan orang yang melawan pengetahuan imannya secara sengaja secara sadar terus dilawannya maka orang itu disebut fasik Wallahu la Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Sekali dilawan jauh hidayah. Sekali dilawan jauh. Makin jauh, makin, makin jauh bagi dia. Akhirnya dia ditenggelam dalam perbuatan maksiat. Tahu dia itu haram. Dibuat dia juga. Tahu dia itu tak boleh. Dibuatkan juga. Tahu dia itu perbuatan buruk. Dibuatkan juga. Akhirnya Allah sesatkan dia ke dalam kesesatan yang nyata. Yudilubihi kasiro banyak orang yang disesatkan Allah. Wajibih kasiro banyak orang yang diberikan hidayah jalan petunjuk oleh Allah. Ila alat taantak syalla ha kalau kau mau buat maksiat mau buat dosa kepada Allah silakan. Tapi bagaimana antak tabe kau cari di makanin tempat la yerakal Allahu fihi di tempat itu Allah tak melihat kau Hai Ibrahim bin Adham ya? Aku sudah pergi kemanapun Terus rasanya tak ada tempat yang tak dipandang oleh Allah Kalau begitu aku tak bisa buat maksiat Carilah sampai dapat Nanti kalau kau sudah dapat Buatlah maksiat ini waktu, tapi sampai masanya Waktu yang lalu, yang lama Dapatkah terulang kembali Waktu yang lalu tak dapat terulang kembali Jangankan menit ini Jangankan waktu ini Jangan jam ini Detik yang lalu Menetes air mata darah Kita tidak akan dapat mengulangnya kembali Oleh sebab itu, tatap masa depan Isi dengan amal-amal soleh isi dengan zikir munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu. Apa kata orang barat tentang waktu? Time is money. Waktu adalah uang. Tapi Islam tidak berkata demikian. Apa itu waktu? Wal asr demi waktu, innal insana lafi khusr. Semua yang melewati waktu ini Lantar jahal ayatul latim abad tak dapat diulang kembali hari yang sudah berlalu meneteskan air mata ingin kembali hidup di masa lalu tapi itu tidak bisa karena sedetik yang lalu pun tak dapat diulang kononlah lagi berpekan bertahun berwindu hanya saja di masa akan datang dapat diisi dengan astagfirullahalazim man salat. MAMIN MUSLIMIN HIZNI BUZAMBAN Ada orang yang silap, salah Berdosa dia kepada Allah SUMMA YATATAHFAR MAN BERSUCI SUMMA YASTAHFIRULLAH Minta ampun dia kepada Allah SWT Mengenang masa lalu yang berkirimang dosa SUMMA YASTAHFIRULLAH Dia bacakan sayyidul istighfar Illa ghafa Allahulah Allah mengampuni dosa-dosa Apakah ada yang percuma dalam hidup ini? Apakah ada yang sia-sia? Tidak! فَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Ya يَعْرَةٍ sebesar biji saw besok subuh malaikat akan menghadap Allah malaikat akan ditanya hai malaikat apa kerja orang Indonesia tadi malam mereka memenuhi lapangan bola ya Allah mereka melihat apa kembang api tapi malam ini tidak ada kembang api apa yang mereka lihat alim ulama' yang mereka lihat, bacaan Al-Quran maka insya Allah andai mati kita, kematian kita dapat mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita Insyaallah Allah, amin Suasana perbukitan, Sawah air mengalir Mendengar kicau burung Menyaksikan suasana yang indah Tapi di samping itu jiwa mereka Spiritual mereka Jiwa darah daging mereka Tenang Kenapa? <tong> Alah Alah Ketahuilah Dengan banyak mengingat Allah Tatma'idmul qulu Hati menjadi tenang Ternyata ketenangan bukan didapat Karena makanan karena ketenangan bukan di perut, ketenangan bukan didapat lewat minuman, karena ketenangan bukan ditegorokkan leher, tapi ketenangan berada di dalam hati Di mana letak tenang? Ayat yang dibaca katakanlah kita tadi, wala'zi anzalas sakina ta. Dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Di tulubilmu minit di dalam hati Mansyalla alaihi salatun siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Sallallahu alaihi wali, Allah akan balas dengan sepuluh kebaikan. Wahdut anhu ansharasiyyat, Allah akan tutupi sepuluh kesalahan silap salah dan dosa. Warufi anla ansharadarajat akan dinaikkan sepuluh derajat tingkatan kemuliaan. Maka berbanyak salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi'i al wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa salim Inna salatakum ma'ruzatun alayya. Pada hari Jum'at, Sayyidun Ayyaf Induk dari segala hari Perbanyaklah salawat kepadaku Inna salatakum ma'ruzatun alayya. Salawat kalian akan dibawa ke makamku Di Masjid Nabawi Di kota Al-Madinan Al-Munawwara Madinah al munawwarah madinah al apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtihah. Salat di awal waktu. Orang yang punya waktu menunda salat. Masukkan kategori wailul lil musallim. Celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Menunda-nunda salat. Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu SWT. Kalau tunda salatmu hanya karena jabatan. Belum kau mati, pejabat pengganti saya kalau tunda shalatmu hanya karena kerjaan, sedangkan rezeki mu datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta sama siapa? Shalat dulu. Apa shalat baru yang lain? Kebiasaan berapa shalat? Nafas bila? Jangan sampai datang masa waktunya. Bapakna Abu Sarna kami sudah melihat azab wasmi. Enaknya dengar kami sudah mendengarkan taringnya senteriakan azab. Harusnya anak amal solihah. Tadi lagi kami ke dunia, kami mau beramal solihah. Nikmat ini baru terasa kalau dia tak ada. Ketika dia ada, kita menganggap ini bonus dari Allah. Telunjuk ni baru kita terasa nikmat telunjuk ketika telunjuk luka. Ketika telunjuk luka tak bisa lurus, barulah as'hadu allah ilaha illallah. Barulah terasa bahawa nikmat Sudah tak ada dia, baru kita rasa ni'mat. Oh, yang lebih celakanya ketika nikmat hidup itu sudah dicabut Allah. Baru terasa bahawa nikmat hidup itu rupanya ni'mat. Na'usbillah. Abosarna Mata kami sudah mendengar azab Wasami'na Jelinga kami sudah mendengar azab Farji'na balikan lagi kami ke dunia, Ya Allah Na amal salihan kami mau beramal solihan Tak bisa Apa lagi? Penyesalan tak bermain Pasangan hidup adalah mati Pasangan sehat adalah sakit Pasangan cantik adalah keriput dan lain. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut-ikut. Keujian bukanlah karena Allah ingin melihat kualitas iman kita, karena Allah maha tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Ya'alamu mabayla ayrihim wa mafalfahum, wa la yuhidu nabi syaib bin almihi illa bimasy'ah. Apa yang terbertih di hati, apa yang terlintas dalam fikiran Allah tahu. Lalu mengapa Allah Muzi, Allah ingin memberitahu, bukan Allah ingin mencari tahu. Tapi Allah ingin beritahu kepada yang tidak tahu. Bahwa engkau belum layak masuk ke dalam surga, karena engkau belum lagi lulus sebagai orang yang berhasil melewati ujian-ujian. Diuji dengan sakit, lulus. Diuji dengan kehilangan, lulus. Diuji dengan kematian, gak bergeming, imannya Diuji dengan berbagai macam musibah, mulutnya tetap berkata, 'Inna Andai kau beri kami tengkat waktu, ya Allah Lawla akhartani Kalau kau beri aku waktu Ila ajalikun qarib Aku tak minta hidup seribu tahun Ila ajalikun qarib Sebentar saja kau hidupkan aku, ya Allah Memangnya kalau aku tampak hidupku, kau mau apa? Fa'asadaka Aku mau bersedekah Wa aku min minasal Ingin menjadi orang saleh, tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Ida sama umfatarat langit terbelah. Wajda al kawakibul planet bertabrakan. Wajda al biharufujirat air sungai, sungai siak, air laut akan naik ke darat, hancur tsunami rasa berakhir. Wajda al semua yang dikubur bangkit disitulah orang baru saja. Yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung Padahal kalau kau gendong dia dari di Bandung sampai ke Mangkah, kau bawa lagi pulang Belum tentu dapat menepus satu tetes darahnya saat melahirkan engkau Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau Bawa orang tuamu senangkan dia, bahagiakan dia Dosa terbesar teater yang besar pertama, syirik. Kedua mau kukul luar lidahnya. Kalau ada uang berikan Jika kau tidak perlu berteriak Jangan sampai berteriak Jangan sampai orang tuamu Membawa HP ke servis HP Nah, HP sebab ibu rusak ya Diperiksa HP-nya rusak Terus anaknya enggak ingat tidak lagi berapa kali dia tidak jadi sholat tua karena kau kencing di kainnya berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba jaga orang tua jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia barulah engkau menangis mencakar dinding penyesalan berakhir pada saat ruh berpisah dengan jasad di saat ruh kembali bertemu dengan jasad kita masuk ke dalam surga Allah tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga dia lihat sekeliling Ya Allah, aku bukan menolak permintaan. Aku bukan menolak perintah-Mu, Ya Allah. Aku tidak mau durhaka, Ya Allah. Tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang enggak ada? Orang beriman tetap ingat saudaranya Walaupun di pintu surga Orang beriman sampai di pintu surga Dia masih tetap ingat Ya Allah, temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku Yang sama-sama sholat dengan aku Kenapa dia tidak ada sekarang? Ternyata dia di dalam neraka Saat itulah orang beriman Memberikan syafaat kepada saudaranya Allah perintahkan Engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu ya, ya Allah, cari dia ke dalam neraka Maka Allah berikan dia semacam alat Sehingga dia tidak tersentuh api neraka Dia cari temannya, sahabatnya dan ketika ketemu maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga datang seorang yang hitam dia penu Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa engkau penu aku Kerana aku tidak yakin bahwa aku akan masuk surga bersama engkau engkau mulia aku tak mulia engkau Quraisy aku tak Quraisy engkau keturunan Nabi aku bukan siapa-siapa tapi apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'am man'ahab Engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai Malam ini kita bersama di masjid warisan Nabi Di tempat melaksanakan sunnah Nabi Dan yang kita kaji pun hadis-hadis Nabi Walaupun kita tak dekat, tak sesuku, tak sebangsa dengan dia Kita insya Allah bisa, boleh bersama dengan dia Amin Ya Rabbi Allah dengan apa? Almarhum Muhammad orang akan bersama dengan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat yang saudara itu, laki yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Meminum awal pezina, pejudi boleh jadi di dunia yang dia senang. Di mana ditangkapnya azab di akhirat, nanti ke azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat di akhirat. Kau dapat apa orang itu. Kalau masih hidup sekarang, balik dari sini. Belikan makanan, bawakan dia. Suapkan ke mulutnya. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dia sudah meninggal. Berikan dua sah, tiga sah, semai antarkan ke masjid yang perlu bangunan untuk almarhumah emak. Allahumma fi lla awalamawatirawata tidak ada kebahagiaan selain fakti kepada orang beribadah karena orang. Beribadah karena harta, beribadah karena yang lain. Allah tak mau diduakan. Itulah mengapa kita selalu mengatakan ibadah lillahi taala. Allahu akbar. Mananya kita tak bercampur di dalamnya. Orang-orang yang beribadah karena tetangga, beribadah karena mertua, beribadah karena kawan, beribadah karena sahabat, beribadah karena pujian. Apa kata Allah? Izhabu. Pergi kamu. Pergi ke mana? Abu Ilaman Turauna ini, pergilah kamu dulu ibadah karena siapa? Kemana kamu tunjukkan? Minta kepada dia. Maka kita tak ingin ibadah kita tadi hilang seperti buah yang ranum yang mengkal, tinggal membuka, diharapkan akan makan. Tiba-tiba isinya busuk. Kenapa? Karena ibadah rusak gara-gara tidak ikhlas kepada Allah SWT. Sekarang manusia zaman ini menetapkan standar paling baik adalah Kalau dilakukan orang banyak, baik Itu kata orang sekarang Apa itu baik? Asal dibuat orang banyak, baik Kalau dilakukan tokoh masyarakat panutan, baik Walaupun salah Asal yang membuat itu pejabat, asal yang membuat itu orang kaya, asal yang melakukan itu orang berkuasa, apapun yang dia lakukan benar walaupun salah. Itulah yang dipantah oleh Islam. Itu Jangan lagi kamu mengatakan baik karena dilakukan orang banyak. Jangan kamu katakan baik karena dilakukan orang punya harta, orang punya kuasa, orang punya kekayaan. Tapi kau katakan itu baik karena Allah mengatakannya baik. Takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam sub'at, takut makan alam. Sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia. Melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah. Para malaikat, Nabi dan Rasul, hari ini orang itu dikatakan bodoh. Hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu Mengapa tidak kamu pakai kesempatan Hidup hanya sekali Pakailah sesuka hati tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, isteriku, anakku, keluargaku dari api neraka, ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat. Tapi di tengah hidup yang singkat ini, banyak yang tidak sadar. Salat yang pernah tinggal. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sekali kau tinggalkan sholat, roboh, tiang. As-sholatu imaduddin. Sholat, tiang, agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dengan kubah yang cantik, lampu yang berwarna warni masalah Allah, tiang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tiang-tiang besar. Andai tiang ini tumbang. Inilah sholat-sholat-sholat. Maka, jangan sampai tinggalkan sholat. Kalian yang gadis-gadis, carilah suami yang rajin sholat berjamaah, di mana orangnya tidak terlalu jauh.